sekolah dawa subhanabiyu sallallahu alaihi wasallam aslu jami'il utawi asalil topokoes kabiani kesalahan, Iku hukum dunia, seneng ini anil mati Sembok pangan kan paling saya kecil, sangat saya gue uang ya. Oke, yang putih. gue bawa duit, bawa kolak duit, tapi niati gue menyita uh, harta itu dan gak dikuasai uang dong. Uang duit, gue jual lah. itu, saya atau Una, famnun au amsik Iku, Bill, Wairi, Kisah, Tegna, Bissoleman, Pangeran, Man, kita ke I2, kerajaan namun yuk lain bagaimana wong lio tau amsik, aku tau rasa bagaimana orang tapi yang emsak, niati binti harta itu rakenek orang wong aku tau rakenek orang itu mana saya ngajik ulo, enak suger waktu aku tanah pimpi ratan, ya wajib tukung aku nanti tukung maksiat, jadi niklah nanti tukung orang pendeta itu bisa jadi krik baru kaya tukung kue dari rumah keluarga biasa, aku sabuk wakak non yang mecin, aku bujumung rasa bawa pas tahuning kiai kadang gak tua-tua rajatot setelah tahuning kiai ya jaga-gaje soalnya itu jadi nabi jangan sok takau jangan lewati seperti gak jadi nabi kurang tau nabi Abdul Halik hati-hati emaklu nakasaroh arah-arah salah ikhwaiz disok takaui saduri sulus dia diairakersu jadi misalnya itu ano santriku misalnya itu ken didik samil ya total fokus menjalankan di maksimal ruang iso paling di semua hartanya buat datang aku karena itu di pondok tiap anak anak saya anak terus yang kata Kurang tahu mau tahu, balik cuma kopi tanah ada taksi. Tapi mati, mati ke siapa? Kau butuh semua nyaman, butuh semua. Kau butuh orang bener, ngapa doa mesti bener? mulai bener. Saya bener. Aku gampang aku. Aku Paling akhir selalu seperti itu. Kau aja coba Lantarmomki di seorang matematik, itu kemenurapi, oke formasi kita itu namanya kita gue, kita gue, kita gue, kita gue, kita gue, kita kita gue, kita kita gue, kita gue, kita gue, kita gue, kita gue, apa orang kayak bondot, wong uang peduli anak putu ne yo? aku, melulu raning bondot materialist, wong mikir anak putu yo maslahate aku. Iku yo perintah ya allah sampai wong ngendikan khusus tentang itu. wal ulul rohimina kalsihin min tiapan kau ada insya allah taufuhah waliyul ulul kaulan yo mikir anak putu ne ada di generasi sing lemah. Iku aspek juli, uang wong ada karena oleh biaya kita gitu anak putu terus Quran itu ditafsiri Nabi ketika ada sohabat sampai semua harta yang Nabi ngerti innaka ka anta darowarosa takta asmiya'a khairun min anta darowum alatan yatak fagunan nas ini ngal anak putu di warisan suga ya keimbang larat jalur-jalur menung so apa menenak melarat di wakuf pondok di madrasah itu jadi dendam anak putuh ya wakuf di wakuf